Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan, Kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro, tuan. Terus kemudian kita berfatma melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja usak seorang kira-kira. Jadi ngelola orang Buddha itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya goblok banget. Wong undang penjajah, orang jadi itu PR besar. Tapi Kiai itu punya sendiri untuk memberi penjelasan. Makanya diantara kelebihan ulama itu pasti warasatul ambiyah itu di fatonah ada berkecerdasan Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji harusnya orang itu semuanya pengagum ilmu, jangan pengagum faktori, pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan kalau anda suami yang miskin. Enggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena enggak punya uang atau kerja enggak sukses Harusnya kamu bangga Anda juga kan yang berteori kalau suami enggak peces itu pasti dimarahin Nah ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar Jadi pas istri marah, Wah, Alhamdulillah ternyata teori saya ini benar Ini lucu kan teori Anda mengatakan demikian tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap Nah, begitu jika menyangkut penjajah, Belanda itu sudah maju Eropa, sudah maju Indonesia, negara yang terbelakang. Dimana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu. Yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awal huhadad din itu al-ilmu, makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan tolaqulinmi faridotun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda kita manggil mereka itu doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demi demikian. Lain kiai kiai sudah dibikinkan menjadi alun-alun diberi otoritas beragama sehingga di Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya bukukan biar tidak ada pemberontakan Malah hasil singkat cerita Kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk bahasim, Hashim Beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia Tahu bahayanya Musta Amarin Akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi oh, Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran sebagai setuju saya Sama kiai-kiai Albab bahwa Nomor satu itu jihad, tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia Itu dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu Sebelum saya ngaji Minhajit Toribin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah Karena ilmu itu fitratawohillati fatronasana Misalnya begini, saya orang miskin, gak punya apa-apa Sudah gak punya apa-apa, gak punya jabatan warga yang nggak pati loyal mungkin istri ada ngidolakan kita bahkan anak kita sendiri juga ngidolakan kita itu kan sial-sialnya orang anak kita aja tidak pernah ngidolakan kita tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana sederhananya begini orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya Terus pinter sampai berubah habis banyak ke Belanda ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya pasti miskin ini kalau dia setiap makan ya allah saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya jika makan tuh satu kajian ilmiah Bahwa ini luar biasa bahwa orang punya alpat Punya uang satu miliar Itu tidak mempertahankan suatu yang pokok Yaitu nyawa Orang tidak punya alpat itu hidup Tidak punya uang satu miliar hidup Tapi kalau tidak punya nasi satu piring Tidak punya air satu gelas bisa mati Artinya orang miskin itu Yusyarikul ahmiyyah Sama dengan orang-orang kaya dalam kepemilikan hal, hal-hal yang pokok tapi kadang-kadang orang miskin itu ya saya agak belagu, sudah miskin ingin punya alfad, sudah miskin ingin punya alpad. ya dia tersik, seharusnya cara berpikir. Enggak punya alfad itu masih hidup, enggak punya uang satu miliar masih hidup. Yang punya alfad hidupnya juga pakai nasi satu piring, yang punya uang satu miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu Bukan. kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana mana terus tidur di sini satu jam di rumah itu satu jam malah nggak bisa tidur kan? Tetap Tetapi yang dipakai satu taman. gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk pakai hanya satu. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana mana punya rumah nggak apa-apa tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Lah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya. Itu kecelakaannya itu ilmu, maksudnya itu ilmu Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin, zaman Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbah orang yang setiap harinya mu'awvan fijasati eh, dia sehat, amin dan fisirpi negara dalam keadaan aman dan dalam ancaman indahu dia hari itu punya makan, fakkan namaki dunia Berarti dia sudah punya dunia sendiri. Isinya, karena polanya sama, Bu Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya yang makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Yang paling kaya di Indonesia juga gitu untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok, dan itu orang miskin pun punya. Hmm. Kehidupan paling top tuh apa ya? Kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting Dan orang miskin bisa Nah, saya berharap ilmu seperti inilah Menjadikan bunyi itu kuat ketika melawan Belanda Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur barukannya gampang syukur itu selesai Dengan dirinya sendiri, kalau bahasa intelektualnya itu Orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri Bisa berpikir memanfaati pada orang Dulu orang-orang miskin Ketika era sahabat, Termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya Itu selesai dengan dirinya sendiri Nah sekarang banyak orang miskin, juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. wah itu angel gak jadi jihad angel karena dengan dirinya saja belum, belum selesai. Maka Masyur itu kan ketika perang tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo, tak kasihkan warga kami, supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan, dengan untuk biaya perang. Perang tabuk itu perang tersulit, disebut perang dalil usur. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali tiga ribu Islam masih itu sekitar hampir tiga ribu Itu sudah enam ribu kilo Enam ribu kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri Itu satu Kedua dengan mental memberi orang ini tidak tamak Barokahnya tidak tamak, tidak nyalakan yang kaya Efek dari itu apa ketika perang tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Osman yang jumlahnya besar sekali Yaitu di antara satu ribu dinar Satu dinar sekitar 4,25 gram Berarti sekitar empat ribu gram itu bisa diberikan alat perang Sumbangan dari abu bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun Wah usaha miskin nggak perlu urun, usaha miskin, miskin dipakai alasan terus Maka jumlah 3000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang Karena untuk konsumsi orang miskin Udah gitu kadang mangane tanduk, itu kan repot Udah miskin mangane tanduk Nah andrimo. kan ribet artinya apa perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu nggak mau ininya bantu sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sudah kau dua kilo? Perang ini perang besar antar negara pas itu mau perang melawan Romawi sampai orang munafik bilang Allah al mizuna al-mutta'win, al-munminin, al kita Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir saudara kecil. Wah untuk perang besar kok saudaranya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan dua kilonya. Kalau ada satu juta orang miskin menyumbang negara 20.000. itu artinya apa? Kita punya rakyat yang ininya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita dua juta rakyat yang ininya dari negara mendapat, bagaimana demo? Ya nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi nah barokahnya bermental mendiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri coba kalau mereka ada bawa makanan sedikit ketika perang mungkin kuda yang untuk perang terus mereka berpikir bu oh, ini saja bisa supaya kita bisa makan ribet kan apa yang beli senjata yang mutakhir makan saja gak bisa tapi barokahnya mereka urun sendiri mereka selesai dengan dirinya sendiri ini hebatnya kisahnya Rasulullah s.a.w.